Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya Dengan pesan News Madrasah Sanawian Negeri 7 Sungai Selatan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 Secara online dan offline Bagaimana liputannya kita ikuti saja info selengkapnya Madrasah Tsanawiyah Negeri Tugul Sungai Selatan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023 2024 secara online dan offline sejak Senin 13 Maret 2023 lalu. Ketua Panitia PPDB sekali wakil kepala madrasah bidang kesiswaan MTs 17 Tugul Sungai Selatan Jurai Dasar Dientes AG mengatakan, untuk melakukan pendaftaran calon peserta didik baru dapat mengakses link PPDB M 17 Tugul Sungai Selatan tahun 2023 melalui alamat atau langsung datang ke antas yang lusung selatan. Di link PPDB itu, calon peserta didik baru akan mengisi formulir pendaftaran berupa data-data yang diperlukan. Jelasnya saat dikonfirmasi ketika memantau kegiatan PPDB di media pendaftaran, Selasa 14 Maret 2023. Juraida melanjutkan, masa pendaftaran mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 13 Juni 2023 dan akan diumumkan tanggal 15 Juni 2023. Berdasarkan perelaan secara offline pada hari terakhir yang mendaftar sudah 36 orang. Sementara Kepala Madrasah Sanawih Negeri 7 Lusungan Selatan yang jurus agen PDI berharap semua warga Madrasah bisa ikut mendukung keberhasilan penyelenggaraan PPDB PPD 1 7 Lusungan Selatan sebagai bentuk partisipasi dalam memajukan pendidikan madrasah tingkat lanjutan pertama yang satu-satunya hanya ada di Kecamatan Kalupa. Pendidikan di madrasah memberikan bekal kemampuan dasar sebagai perluasan dan peningkatan pengetahuan agama dan keterampilan yang diperoleh di madrasah yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat, warga negara dan sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan atau mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat, tambahnya. Kamat melanjutkan, selain itu, ppdb offline, ppdb online juga bertujuan untuk memudahkan calon peserta didik baru melakukan pendaftaran serta memberikan kepastian dan jaminan bahwa proses PPDB online berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif serta menjaga kualitas layanan PPDB. Nah, pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di in informasi berikutnya. Saya Raisa Mayer beserta tim kerja emas yang bertugas mengucapkan Terima kasih. MTS 1 JSS Hebat, Bermartabat, Madrasah yang Mandiri dan Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.